Do I have Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Ashadu an la ilaha ilallah wa Wa anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya Ba'da Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du Alhamdulillah Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua Allah pun masih memberikan kesehatan kepada kita semua Wabil khusus kita masih diberikan nikmat yang besar Yaitu nikmat iman Juga nikmat Islam Yang mana Alhamdulillah dengan berbagai nikmat nikmat yang Allah berikan kepada kita kita bisa menghadiri undangan Allah subhanahu wa ta'ala pertama kita bisa menghadiri undangan sholat maghrib berjamaah ini adalah seruan Allah perintah Allah undangan Allah yang kedua kita bisa menghadiri dengan ikhlas karena Allah tidak ada pandangan, tidak ada tujuan yang lain hadir di majelis Taklim ini terkecuali insya Allah semuanya ingin mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dan senantiasa amal kita yang baru, yang sedang dan yang akan kita laksanakan semuanya dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah yang makbul itu yang utama yang diminta kepada Allah semoga amal ibadah menjadi amal ibadah yang makbul artinya yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita ini sudah habis apa meninggalkan keluarga meninggalkan waktu Meninggalkan pekerjaan Untuk melaksanakan salah satu tugas kita yang mulia Ternyata amal ibadah kita Mardud na'udzubillah Suma na'udzubillah na Urusan makbul dan mardudnya Ini kita meminta kepada Allah ya Siapapun tidak tahu ibadah tadi kita makbul atau tidak Tidak ada yang diberitahu Dan tidak akan yang tidak tahu semuanya namun kita besar harapan ya karena kita sudah berusaha khusus, sudah berusaha kita syarat dan rukunnya kita bisa disempurnakan mudah-mudahan kita makbul semua amin Allahumma ya Allah ya Rabbul alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada kita kepada baginda kita nabi nabi yanawah nabi, nabi besar nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, U tabiin Sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir Semoga semuanya, semuanya yang hadir Mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW Ibu bapak hadirin, kaum muslimin, sidang pengajian uh, rutinan rahimakumullah pada kesempatan ini, walaupun tidak memakai pengeras, ya, suara kita jangan merendahkan, atau nanti jangan sampai apa menjadi tidak semangat, gitu kan? Karena memang asal mula kita seperti ini, dulunya juga gitu kan, asal muasal kita dimanapun, baik itu di pelosok di kota sebelum ada pengeras suara Belum ada membran sebagainya Itu seperti ini ngaji itu ya Ini istilahnya dari dari mulut langsung ke telinga ya Apa adanya itu nah, Semoga kita ini tidak mengurangi kesemangatan Dan mudah-mudahan menjadikan uh, amal ibadah juga ya <tuh> Kemarin <tuh> dalam ayat eh ke-21 Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw wassamaa Allazi ja'ala lakum Allazi da ja'ala lakum yang sudah menjadikan kalian bagi kalian al ardo bumi, Pirosan menjadikan apa lantainya wasama abinaan dan langit menjadikan sebagai atapnya. Wa sama paah Wa anzala minas sama'i dan kemudian Allah menurunkan minas sama'i dari langit maan banyu. Ya. Pak Achroja mangka keluar bihi dengan sabab banyu ini minas sama yaitu buah buahan. Riscon merupakan rizki lakum untuk kalian. Pala tajalul mangka, jangan pala tajalul lillahi angda maka jangan menjadikan kalian bagi Allah yaitu sekutu. Wa antum taklamun dan kalian ini, padahal kalian ini tahu. <tuh> <tuh> Aladzija alalakum aladzitudat ya. Ini merupakan sifat yang kedua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemarin, yaitu bahwa kita diperintahkan sebagai manusia, dan isi manusia itu ada tiga, yang pertama itu ahlul kufar, yang kedua orang munafik, yang ketiga orang mukmin ya. Ini sebagian besarnya yang diundang oleh ya ayuhan nasu buddu Jadi kita ini orang orang apa orang yang kufar itu diundang oleh Allah ayat tauhid. Artinya mereka-mereka ini harus bertauhid dulu ya. Jadi sebelum mereka itu sujud belum mereka itu sholat, sebelum mereka puasa, melaksanakan seluruh syariat Islam. Maka kalau seandainya kalian di luar Islam, artinya masih kufar, masih kafir. Artinya undangan di situ, nas itu, atau Hindu Kalian harus mengenal Allah dulu sebelum apa-apa. Harus bersyahadat dulu sebelum apa-apa. ya Jangan dulu sujud ruku, tetapi kalian harus tauhid dulu mengenal siapa yang kamu sembah. Ya, seperti apa yang kamu sembah itu harus kenal dengan melalui pintu dua kalimat syah syahadat. Yang kedua itu yang diundang di bawah nas itu yang termasuk manusia itu ada orang munafik. Orang munafik itu diundang oleh Allah ya ayuhan nas di dalamnya apa? Di dalamnya ahli su, gitu kan? Orang munafik ini rata-ratanya ibadahnya tidak ikhlas, tidak murni, tidak bersih. Jadi, melakukan sesuatu perintah Allah itu tentu mereka-mereka itu punya tujuan. Ya, tujuannya ini yang bersangkutan dan bertalian dengan keduniawian. Ya, apa itu dengan tujuan pengen harta, pengen apa, pengen apa, tahta, pengen apa lagi? pengen eh, terpakai oleh mertua, ya gitu kan? pengen kepake oleh sesama manusia itu harus dihilangkan perasaan-perasaan itu hilangkan dengan innasolati wanusuki wamahiyah lillahi robil alamin Sesungguhnya apa ibadahku hajiku semuanya itu lillahi robbil alamin hanya karena Allah semata. Tidak segalanya hanya karena Allah, itu kan? Nah, orang-orang munafik ini ya ayuhan nas di dalamnya ada, ada orang munafik berarti hei orang-orang munafik itu ahli suniatakum ikhlaskanlah niat kalian bersihkanlah niat kalian tidak pengen apa-apa hanya terkecuali lurus dan bersih bening tulus karena perintah Allah dan karena melakukan perintah Allah karena ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu oh, rubah gitu, ya. Jadi, kalau seandainya dari rumah mau ke majelis taklim, siapa yang karena Allah. Nah, pas di majelis taklim ini, majelis taklim manafun dan dimanapun, kita ini harus apa? Harus dijaga. Dijaga, jangankan begini, Pak. Kalau dari rumah kita ikhlas karena Allah, pas ke masjid berubah. Niatnya berubah menjadi apa? Menjadi ingin kelihatan sama orang Menjadi ingin mendapatkan suatu pendapatan masalah duniawi uh Dari situ karena Allah datang ke sini jadi begini kan Bahaya itu, niatnya sudah berubah dengan situasi dan kondisinya Makanya dari sana niat karena Allah sampai sini niat karena Allah Pulangnya juga mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala Ya, amin mudah-mudahan semua mendapatkan ridha Allah ya Semuanya mendapatkan ridha Allah Kasih sayang Allah, rahmat Allah, hidayah Allah, inayah Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Kalau kita ingin sesama manusia mahu untuk apa Sama lah dengan kita ya Di akhirat itu tidak punya apa-apa Kalau nanti di akhirat maaf ya Kalau orang-orang munafik itu mereka-mereka itu di akhirat itu akan menanyakan kepada Allah Oh banyak gelombangnya Menanyakan kepada Allah Ya Allah Mana solatku Ya Allah Mana zakatku Ya Allah Mana ibadah-ibadahku Ternyata kata Allah Subhanahu Wa Taala jawabannya yang tidak mengenakan wahai orang-orang munafik, kau ibadahmu bukan karena aku, kau salatmu bukan karena aku, kau hajimu bukan karena aku, kau umrohmu bukan karena aku, kau sujudmu bukan karena aku, tapi karena manusia mintalah sama manusia mintalah sama si pulan bin pulan karena kamu ingin terpakai sama si pulan dan bin pulan jangan meminta sama aku kata Allah subhanahu wa ta'ala kan kita minta sama siapa kalau si A ini minta sama si B, si B pun ini mungkin butuhnya di akhirat tidak punya surga, tidak punya fahala, tidak punya punya apa-apa. Akhirnya kita ini saling minta-minta ke mana ya? Hanya Allah lah yang punya surga dan neraka itu. Maka jangan rugi kita di akhirat ibadah itu ya. Jangan rugi kitanya hanya lilah karena Allah. Ah itu kan. Ini orang-orang apa? Orang-orang munafik diseru seperti itu, ya. Kalau kalian harus betul-betul ikhlas. Kalau orang yang taat ini, orang yang taat dibetul diundang, kamu harus istiqomah dalam ketaatannya. Kalau bapak sudah ikhlas, kita sudah ikhlas, kamu sudah taat, sudah sami'na wa atha'na, ta na. nah, ini mempertahankan ketaatannya, mempertahankan istiqomahnya yang sulit, Pak, ya. Kalau solat satu kali kita bisa. Kalau dikir wiri satu kali kok bisa? Tapi tidak istiqomahkan wiridan. Tidak istiqomahkan solawatan. Tidak istiqomahkan sujud ruku. Tidak istiqomahkan tahajud, Tidak istiqomahkan ibadah, badiah, kobliyah. Itu mempertahankan yang sulit, Pak. Kadang-kadang kita ini solat di masjid memang ada kobliyah dan badiah. Sebelum kita solat pardu, dua rakaat dulu, solat sunat selesai sholat pardu sholat apa sholat sunat lagi tapi ketika giliran kita do sholat di rumah ya ketika giliran kita sholat di rumah kita hancur hantam aja apa pardunya ya maghrib langsung hantam maghribnya setelah itu langsungnya nyetel tv atau apa cari kegiatan lain ini pak ya maka masjid ini membawa apa membawa aura pak masjid ini membawa hikmah pak maka usahakan sholat harus di masjid Insya Allah kita hadir di masjid dengan seada orang yang taat kepada Allah. Ini ngadak-ngadak pengen sholat pak. Masuk masjid ini sudah ma'adem pikiran, sudah ma'hati tenang ditenangkan pak. Ini Allah yang menenangkan kita. Beda pak dengan ada di rumah ketenangan, keamanan, kenyamanan. Ini dekat dengan Allah sangat luar biasa. Allah taatma ina Dikril kulub ternyata dekat hati dengan Allah, ternyata dikir kepada Allah di dalam hati, ini mampu menenangkan jiwa kita, menenangkan pikiran kita. Jadi ada ma'ayem pak, ya inilah. Jadi mau memutuskan masalah seperti apa, sebesar apa dan seapa sebanyak apa masalah, kalau seandainya dihadapi dengan ketenangan hati kita, ketenangan pikiran, insya Allah itu tidak apa tidak akan sulit mudah di, apa, dihadapinya makanya sebelum kita menghadapi masalah memecahkan permasalahan kita apa ke masjid sujud ruku dulu serahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya Allah masalah yang kita hadapi ini akan mendapatkan solusi yang terbaik ya dan kata Allah wa maiyatakil lah yajallahumma makhraja orang yang bertakwa kepada Allah orang yang suka mendekatkan diri kepada Allah wa yakhruju may yattaqillah yaj'al lahu makhra yaj'al lahu makhra Allah akan membukakan jalan yang luas lebar itu kan luas lebar kepada siapa kepada orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah subhanahu di samping punya rizki yang di luar dugaan, Pak ya, Orang yang bertakwa bertakwama Pertama, seluruh permasalahan akan selalu mendapatkan solusi yang baik Yang kedua, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan rizki bihay sulayah tasib Artinya rizki yang di luar dugaan kita Yang tidak disangka-sangka, Pak Kadang-kadang kita ini berpikir rizki ini datang akan datang dari sebelah sini Ih, tahu-tahu, datang rizki dari sebelah sini Kenapa? Karena ini akibat atau sababiah kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ketakuan kita, karena keimanan kita, karena kedekatan kita kepada Allah, insya Allah semua Allah akan urus, semua Allah akan bimbing dan akan mudah se Allah. Ya, baik itu semua permasalahan semua serahkan aja sama Allah. Nih semuanya sering saya sampaikan karena ini apa? Suatu akidah yang harus kita apa tajamkan di dalam hati kita manusia sudah ada garisnya semuanya ini aja manusia sudah ada garisnya sebagian garis ke sini ke sini ke sini sudah ada di kapling-kapling di babab -bab manusia itu bagiannya ya jadi kita tidak perlu memikirkan aduh gemahnya aduh kumahi jadi orang terlalu banyak kumaha loba aduh lobalah dan sebagainya ya hati tetap jauh dengan Allah tidak akan pernah apa tenang dia akan pernah tenang tapi ketenangan itu datang ketika kita dekat dengan Allah kesuksesan itu akan hadir di hadapan kita ketika kita itu apa dekat dengan Allah subhanahu kita ingin punya harta pasti kita harus dekat dengan yang punya nya ya jangan jauh dengan siapa yang punya harta Allah Ya Jangan jauh, kalau kita punya ilmu, ingin punya ilmu Berarti kita jangan jauh dengan orang yang punya ilmu Zat yang punya ilmu siapa? Allah, Allah, Allah ya Malam kita ini habisin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa SWT Dimanapun dan kapanpun hati dekat dengan Allah InsyaAllah dengan kedekatan dengan Allah Orang itu akan dilindungi, akan dijaga, akan diberikan Apa yang dijadikan keperluan kita semua ya. Makanya insyaallah dengan hadir di tempat ini Allah semoga memudahkan kepada kita. Amin. Allahumma ya Allah ya Robbal Ya Robbal Alamin. Oh, ya. Apa sih tujuannya? Kemarin tujuannya, kenapa kita harus menyembah Allah? Kenapa kita harus beribadah? Tujuannya La Kita semua supaya menjadi orang-orang yang Bertakwa sebagai mutakin yang tukotihi, ya. Sebagai mutakin yang hakotuko Takwa yang sebenar-benarnya takwa Itu yang sulit itunya Takwa yang sebenar-benarnya tak Allah perintahkan sujud Supaya dia itu jadi orang tak Takwa Allah perintahkan ibadah puasa Ujungnya la'allakum tatakun Supaya kalian menjadi orang yang ber Takwa, apapun perintah Allah mau itu sholat mau itu zakat mau itu puasa ujungnya ini harapan dari kita Allah s.a.w sangat mengharapkan Allah yaitu la'allakum tatakun kalian supaya jadi orang yang bertakwa kita ini supaya jadi orang bertakwa kenapa aljannatu u'idda celil karena surga diciptakan oleh Allah itu khusus bagi siapa takwa Selain kerjalah manusia mukmin, jalan tak takwa, maka ketika anak orang-orang mukmin belum takwa itu belum jadi apa penghuni surga. Maka al-jannah tu ujudat orang-orang yang bertakwa itu diperuntukkan diperhususkan surga bagi orang-orang yang mutaqin Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa minimal intisalu awamirilah ya, intisalu awamirilah yaitu selalu mengikuti perintah Allah subhanahu sami'na wa'atona orang yang ikhlas karena Allah ya ikhlas karena Allah insya Allah jadi orang yang bertakwa cekasartema hayang naon lamun orang yang jadi jalmanu takwa gus deketka Allah mah gitu ya hayang naon ku Allah bakal diberik ku Allah bakal dipasrahkan ku Allah bakal dibikin lamun orang yang jadi jalmanu jalma takwa pangeran. gitu Nah, sebab ada orang ayat nak cek paribasana paman tak ternyata penyuhunken tecumpon. Artinya Allah selalu menguji dan mencoba membiarkan dulu permintaan kita ditunda. Kenapa? Mungkin karena kita ini, banyak ibadahnya ini kita tidak belum benar-benar, banyak -benar. belum benar tak seingat ada seseorang yang menyampaikan e, kalau mau jadi kafir. Kafir beneran. Kalau jadi mukmin, mutakin, mukmin dan mutakin yang beneran, jangan istilahnya, uh, istilahnya apa abu-abu, disebut mukmin, mutakin, tapi kadang-kadang dia ini sholatnya nggak bener kadang-kadang ninggalin sholat, gitu kan? Disebut seorang itu kafir ihda bersama kita baur bersama kita kelihatannya muslim berarti ini abu-abu nih ya abu-abu jadi kalau seandainya kita ingin dan ingin sukses sekarang kata sebagian ulama itu kita harus jelas dimana berpijak kita ini dimana kaki kita ini dimana letaknya pendirian kita ini harus harus jelas puguhlah lah Itunya, puguh nggak hukum maka muta muslim atau mukmin atau mutakin atau kafirin, itu jelas. Makanya dari hati sampai luar kita, insya Allah kalau keistikomahan, itunya semuanya insya Allah akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyukseskan Lihatlah para ulama, para ulama, anu yang yang soleh soleh, wah luar biasa tuh kan, yang soleh soleh ulama itu, karena mereka itu sudah sudah sulit menemukan mereka itu di jalanan Ya Ada seorang imam e, Muridnya Imam Nawawi itu diceritakan bahwa Dia itu seorang ulama besar juga Jangankan berbicara Imam Nawawi berbicara muridnya juga sudah terima Ada imam besar ulama besar ulama besar Sehingga dia itu Disebutnya itu ini apa kutubuku, kutubuku jadi kutub kitab kutubuku kutub kitab gitunya Baca aja gitu Sehingga jarang dia menemukan ini lagi berleha-leha, jarang kalau orang ini, kebanyakan orang ini menemukan menemukan ulama itu, dia itu lagi di mihrob dia itu lagi dikir, dia itu lagi ceramah, dia itu lagi baca buku itu menemukan sulit, orang itu menemukan jalan-jalan yang tidak ada manfaatnya sulit menemukan seorang ulama itu melamun yang tidak ada manfaatnya. Jadi ketemu oleh orang siapa yang melihatnya itu, "Oh, lagi baca buku, lagi baca Quran, lagi di mimbar, lagi di mihrab, kalau sekarang lagi di masjid." Itu yang itu. Ya. Enggak ada. Ketika itu apa? Mau menikah. Ya, menikah dia itu. Makanya baca buku terus baca Quran, baca apa kitab terus sampai ke ini. Pas menikah malam pertama nih, ya. Ya, malam pertama. Temennya nanya gitu, temennya namanya sama sama istrinya. oh Jadi sama istrinya, wahai Umi, mungkin ini satu malam ini berbahagialah ya. Ya yang namanya pengantin, Pak Marung masuk pengantin gitu-nya. Berbahagialah mungkin Umi ya, udah beres mungkin. Kata istrinya, beres apaan mas? Suami saya semalam itu pas masuk kamar itu lihat saya, kemudian lihat buku. Lihat saya, kemudian lihat buku, akhirnya tidak lihat saya lagi. Lihat buku, pas baca satu lembar, dua lembar, empat lembar, lima lembar, sampai subuh kitab itu dibulak-balik dibaca. Jadi nggak sempat itu apa? Lihat istrinya lagi, jadi malam penganten itu dihabiskan membaca kitab ini orang sampai seperti segitunya ya Pak ya malam pengantin ini yang seharusnya istrinya yang dibaca ini ternyata ini kitab yang terus dibaca ini kebiasaan Pak maka disebut ya Allah ya karim maka itu disebut ahli ilmu fa ahli il ilmu ilmunya segudang Qurannya hafal hadisnya ribuan yang hafal ya Ulamanya soleh, luar biasa, malam itu ibadahnya, ini ibadah, maka jarang orang melihat, melihat orang itu, dia itu lagi apa, eh, jalan atau berusaha, enggak, kelihatan bertemu, lihat, oh kia itu lagi baca buku. Ketemu, oh pakai lagi ceramah. Oh, lagi sholat. Lagi ini, lagi itu. Ibadah terus-terusan, pak. Ya Allah, ya kari. Ya? Makanya Allah yang mengurus keluarganya. Allah yang mengurus semuanya. Apa rezekinya Amin. Mudah-mudahan kita semuanya sing barokah, ya. Mayar barokah. Inilah Allah kum tatakun. Supaya kalian, kita semua ini, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang kedua, <coughs> yaitu, Siapa yang ke, kepada siapa kita ibadah itu, siapa yang kita sembah itu, Alladijah Allalakumul Ardovirosa, iaitu yang kita sembah itu Alladijah Allalakum zat, ya zat ini ya, zat yang sudah menjadikan bagi kalian itu, yaitu bumi yang harus kita sembah ini yang harus kita rukui dan sujudi ini adalah satu dat yang sudah menjadikan dunia ini pirosan menjadikan lantai menjadikan hamparan ini adalah dat yang menciptakan ini wajib kita bersujud wajib kita beruku kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang dat yang menciptakan bu bumi kemudian wasama abinaan dan Allah jadikan apa langitnya ini sebagai apa sebagai atapnya tudungnya tiungnya balandongannya itu kan suar biasa Allah Ta'ala sebelum Nabi Adam diusir dari surga ini manusia ini akan diberkembang biakan di, di bumi ini Allah sudah ciptakan bumi ini dan Allah sudah ciptakan langit ini dan tidak hanya Allah menciptakan bumi tidak hanya Allah menciptakan langit tetapi wa anzala minas sama an. Allah juga menurunkan apa minas sama'i dari langit yang dimaksud sama itu di sini adalah awan, ya maksudnya awan. Jadi dari langit itu minas samai dari awan ini maan, yaitu datanglah air, ya banyu, ya banyu. Kemudian Allah banyu ini pa bihi minas sama rotiriskallakum dan Langit ini menurunkan banyu, menurunkan air, maka keluarlah dari bumi ini Apa? Minas sama roti, yaitu buah-buahan ya. Uh, rizkon ini merupakan rizki lakum bagi kita semua Subhanallah ya. Jadi Allah menciptakan bumi Allah menciptakan langit Kemudian Allah menciptakan awan Awan itu menjadikan air Dan air itu bisa membahas Membasahi bu Bumi ini hujan ini menjadikan rahmat Menjadikan apa? Menjadikan sebab sebab apa biar jaqikum menjadikan sebab rizki kalian menjadikan sebab uh, apa tumbuhnya tumbuh tumbuhan yang kalian tanam di muka bumi ini ini menjadikan sebab ini rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi dulu ini kalau sekarang ini kenapa sekarang ini datangnya air hujan bakal menj bahkan menjadikan apa bencana ya bencana Sampai-sampai Jakarta itu terendam banjir semuanya. Biasanya hanya di beberapa berbagai daerah sekarang ini sudah hampir apa Jakarta Tangerang itu sudah terendam, bah. Subhanallah banjir banjir bandang ya Pak ya. Kalau kita memang mau cari apa kambing hitam saling menyalahkan ya, mungkin salah juga kan? Salah juga, salah si ini, salah si itu, kenapa si ini, kenapa si itu. Itu kita hanya apa? Uh, istilah menghujat orang lain dan menyalahkan manusia dan tidak pernah menyalahkan diri kita masing-masing-masing datangnya musibah ini jarang orang yang mengatakan oh saya yang salah oh saya mungkin ini akibat saya tidak kadang-kadang semua merasakan ben, benar yang salah siapa orang orang lain Nah, kalau seandainya dari pejabat sampai masyarakat sudah merasakan diri bahawa saya yang salah insyaallah dunia ini kan makmur Pak ya makmur kalau dunia ini terbalik semua merasakan benar itu sombong itu ya kalau orang yang sudah sombong tunggu kehancurannya kan tunggu kehancurannya makanya dalam Al-Qur'an disebutkan bima kasabat ay, ay dinas yang dulu ini menjadikan rahmat datangnya air hujan dari langit Ini bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi Ini kalau seandainya apa? Lihat pak Sekarang eh, apa? Di daerah-daerah gunung-gunung sudah pada gun Gundul pak Jadi dulu ini subhanallah saya lihat di daerah-daerah Tasik, daerah Garut itu Biasanya itu si gunung-gunung itu banyak tumbuhan yang besar-besar bisa menyerap dan menyimpan air kan? Jadi air itu di pohon yang besar seperti pohon beringin bisa di atasnya, kemudian hujan sudah tidak ada masuk aturun ke bawah dan diserap oleh apa? Oleh eh, akar akarnya. Di daerah saya ada kampung namanya kampung cai gunung, itu kan? Disingkat oleh orang sudah kampung cigunung. Kenapa? Cai cai air air airnya khusus dari dari gunung. Gunung itu bisa menyimpan air, Pak. Ternyata airnya itu sampai apa ketika datangnya ke apa datangnya hujan sampai apa kemarau terus datang lagi hujan itu masih ngalir per airnya. Maka kampung itu disebut Kampung Cigunung. Dan airnya khusus dari Gunung, Pak. Ternyata subhanallah ketika dipakai ini, Pak, kampung ini. Ini apa sih dari akar-akar kayu yang besar itu seperti ini aja ngocornya teh bukan celak, lama bukan. Celak lama ya. Ini sampai kan caurung, nyurulung. Akhirnya mengalir walaupun kecil, tapi kecil tapi dari 20 akar itu bisa besar juga Pak bisa besar juga ini apa ini Alhamdulillah dengan ketertiban dan keamanan sehingga masyarakatnya tidak mau organ tidak mau apa menembang kayu-kayu yang besar itu akhirnya sampai kapanpun itu air itu walaupun kemarau biasa apa datang kemarau segitu datang air hujan segitu aman Pak karena manusianya ikut undang-undang Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak boleh merusak kalian di muka bumi ini, ya? Tidak boleh merusak di muka bumi ini. Bo tidak boleh rakus itu kan? Mentang-mentang kita punya apa? Kalau mau menanam kentang, pak, mau menanam kentang itu bisa satu dua hektar, pak. Kalau kita, kalau orang itu bos itu sudah habis apa? Habis kehabisan lokal apa tanah itu, ya tanah itu langsung dia itu apa? Menghabisi hutan, masuk ke hutan. Ya, masuk ke hu hutan, padahal tidak belum dibuka itu hutannya. Jadi, masuk ke hutan ini, kenapa bisa masuk ke hutan? Adakan yang ngurus hutan ada, tapi bisa kita masukin alias sogok. menyogok datang ke pengurus hutan bahwa saya ini membuka, uh, apa membuka pertanahan ini menjadikan sebuah perkebunan, dibuka masuk sekian persen. Wah, lega daerah Garut seperti daerah Cihidung? Daerah Cihidung itu asalnya gunung itu sampai ke bawah sampai ke rereng-rerengnya ini gunung nah, gunung. Nah sekarang ini lain lagi bahkan gunungnya ini udah habis di atas gunung ini airnya banyak tapi semuanya habis. Kay kayak yang besar itu habis. Tinggal apa? Tinggal tanaman teh, tanaman apa? Bukan teh, uh, kongkol, kentang dan lain sebagainya datang hujan atuh si airnya tepat tidak ada penyerapan air tidak ada penggenangan air bila hujan itu langsung datang erosi langsung ke kampung-kampung paknya wajar di kampungnya menjadikan banjir apa ya, ya menjadikan apa rumah-rumahnya rusak akibat datang banjir itu bimakasabat ayat dinas dengan perilaku kalian juga tuh yang salah ya yang rakus itu, yang rakus pengennya itu semuanya miliknya pengennya semuanya gunung-gunung pengen ditanamin semuanya Apalagi kan di kita ini, sudah tidak ada rembesan-rembesan Ya mungkin kemana itu air itu? Kata si air ini, kenapa kamu datang ke rumah saya? Kata si air, wah saya bongan saudara nih Apa, tempat saya ini nggak ada nih terpaksa saya ngikut aja di rumah kalian itu kan Akhirnya mobilnya ke bawah, hanya rumahnya, hanya sebagainya. Itu jadi bencana. Bencana, kalau dulu di kampung nggak ada bencana apa dulu, zaman saya kecil dulu nggak ada, apa itu nggak ada istilah banjir-banjir ini ya? Erosi, kenapa? Karena gunung-gunung masih tertanam rapi, kayu-kayu besar, bahkan apa? Membongkar tiga, apa istilah? Menumbangkan kayu lima, nanamnya sepuluh gitu kan. Jadi, membongkar kayu satu tanam 10 jadi hilang satu tumbuh 1000 itu gitu kan hari ini udah dihabisin habis coba ya habis coba diketa ini sudah apa sudah semuanya di pelur ya ya kan ngarembes itu airnya sudah semuanya dipelur di dipel, di dipel, pelakpingbukk lain sebagainya sudah sedikit Pak ya sudah sedikit bahkan rembesan rembesan air sudah sudah sedikit padahal itu Subhanallah saya juga pertama di RT saya sebelah sana itu Pak Haji semuanya pakai apa pakai mesinnya jet pump semuanya pakai jet pump lama-lama karena mungkin si airnya kurang masuk ke dalam bumi jadi jet pump banyak jadi rebutan akhirnya kata yang satu jadi nggak adaan jadi nggak adaan nggak ada, semua nggak adaan tinggal saya sendiri Siapa mempertahankan? Pertahan sendiri. Akhirnya, semua pakai PDAM, semua pakai apa? Ya, PDAM saya pakai jet pump. Kenapa? Karena mungkin di bawahnya ini sudah tidak ada yang pakai lagi, ya. Gitu, pakai lagi, ya. Jadi, ketika semuanya berhenti, semuanya di, e, diganti dengan PDAM. Jadi, mungkin semuanya airnya eng mengalir ke bawah rumahnya jadi disedot sama sendiri gitu istilah seperti itu jadi kalau semuanya pakai nggak cukup kenapa karena pemasukannya Enggak ada itu masukannya nggak nggak ada makanya Allah jangankan salahkan air jangan salahkan siapapun kembali kepada diri kita masing-masing karena mungkin di saat kita kemarau itu tidak apa tidak hati-hati untuk membuang sampah dan sebagainya atau tidak betul-betul memperhatikannya gitunya kemana yang harus lubang air ini saja pak kalau seandainya pak lihat aja pak E, apa susukan solokan ini dulunya besar pak jalur sini semungkin apa dipepet dengan rumah Baya? ya iya dipepet dengan rumah asalnya ini walungannya besar saya tanya-tanya ada jalur ama dari sadang saib ini pak luas luas dulunya luas ini yang di atasnya itu ada masjid al islah dan masuk ke masjid ar rahman itu dulunya luas itu luas sekarang ini semuanya sempit sempit sempit sempit jadi nyempit jadi ngecilin gitu sananya ya akhirnya gimana pas Aina kesempitan ada yang buang kasur ada yang buang apa zeket ada yang buang apa itu di dalamnya itu subhanallah perlain itu kena banjir juga kan ini mungkin karena siapa, bukan karena siapa-siapa. Ini karena manusia yang serakah, rumahnya pengen besarnya kemana lagi. Mungkin kalau nggak ke atas, pengen ke pinggir, ini susukan dikecilin. Susukannya, back end apa bikin apa bikin? Pondasi kan dijadikan rumah, ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Ya, padahal pintu ke surga itu pertama, Pak. Kalau seandainya kita mempersempit jalan air, jalannya air itu akan mempersulit kita masuk surga semakin sulit sempit masuk surga yang kedua apabila kita mempersempit jalan, jalannya manusia juga itu akan mempersulit sempit masuknya surga berarti kita dibalikan kalau kita pengen ke surga kita sobat bikin aliran air ya walaupun ini tanah kita bikin aliran air kita ini dalam hadis dikatakan selama itu ngalir di tempat itu air bisa ngalir di tempat di tanah kita itu maka pahalanya itu akan ngalir juga ketika kita sudah masuk kubur pak, gitu kan? Itu sama juga kita menanam pohon dan pohon itu berbunga berbuah selama itu kita meninggal umpama yang menanam pohon meninggal lalu itu masih di apa di alat manfaatnya gitu kan? Sama orang ada buahnya dipetik dimakan itu pahalanya nyampe juga nantinya. Ya, maka kita jangan pikirkan sodakoh melulu. Semuanya ini bisa, bisa bikin jalan ini, rumah kita ini sebelah sini, cuman jalannya sempit. Ah udah kasihlah buat jalan, lah. apalagi buat jalan menembusnya ke masjid itu sangat luar biasa, ya. Ya kan bisa diwakafkan ini buat orang ini masuk Mesir biasa jalan ini luas di jalan, sama dengan kita memperluas jalan masuk surga Allah Subhanahu. Wata'ala. Gitu aja. Kalau pengen masuk surganya jalannya luas, lapang, perlega apa? jalan-jalan ya, Perlebarlah jalan-jalan, kemudian jalan air dan sebagainya. Jangan mempersulit dan mempersempit. Kita juga akan sulit dan sempit masuk surga, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak alladzi Kenapa di sini menjadikan rizkon pas sekarang menjadikan apa? <laughs> Aina bukan rizki dah ya kita kan kembali nya seharusnya ini panzala sama panzala minas samai Allah nurunkan dari langit ini apa merundkan air hujan teh rizkoh lakum jadi rizki rizki itu apa rizki itu rizki itu ketenangan keamanan kenyamanan keselamatan itu rizki kesehatan itu rizk Rizki, jadi datangnya air hujan dari langit itu Pertama harus menjadikan ketenangan Tenang hidup kita ini Aman dengan datangnya hujan Asalnya gerah panas menjadikan adem ya Datangnya air hujan Yang ketika lakum rizkon menjadikan rizki ini Tumbuh-tumbuhan, eh, tumbuh, berbunga, berbuah Bisa di manfaat kurang petani di sawah bisa jadi padinya dijual padinya dimakan dan sebagainya ya, ada tumbuh-tumbuhan pak. Kalau di sini bapak tidak melihat pak. Kalau saya mengalami mengalami apa nanam kol mengalami nanam apa tomat mengalami nanam apa kentang dan lain sebagainya ya Allah ya Allah ya karim ya rahman ya rahim. Ternyata dari situlah semuanya itu bisa makan syariat itu kan orang-orang para petani-petani kita ini. Kita mah cuma tahu aja beras tahu ada di warung beli kilo udah selesai nggak tahu gimana tuh kita nanam berasnya ya itu kan cuma itu aja tahu aja doa-doa di pasar aja ada ini kentang udah tahu ibu-ibu ada kentang tahu juga kentang gimana nanamnya kentang dari awal sampai akhirnya ini ya itu semuanya itu adalah, ada ada petaninya ya ada tani, ada patani yang sungguh sangat berjasa sebetulnya mah ya. Tapi kok kenapa kadang-kadang itu patani dan butani itu selalu terapa, selalu ter, apa terpepetkan harganya? Di kita melambung dari pataninya mah biasa-biasa saja kan, kan seperti itu. Di pasar bisa harga cabe, bisa melambung, bisa menem, bisa mahal, bisa tinggi, ternyata di pataninya mah biasa-biasa saja. Ketika saya di sini, apa beli engkol ini biasa-biasa mahal, mahal enggak, harus dibeli aja, datang ke apa ke kampung ditawarin ini tawarin ini kalau bisa satu bak itu bisa dibawa gitu-gitu untuk apa gitu kan Oh murah banget nih murah banget yang namanya kol itu ya namanya borkol itu murah banget tetangga nawarin semuanya ya padahal di Bandung ini mah mahal Nah ini apa ya gitu kan, ini seharusnya yang harus kita doakan itu para petani-petani itu yang itu membawa keberkahan kepada dalam hidup kita itunya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita mau diselamatkan Bandung selamat ya, daerah kita selamat dari ban, dari banjir mudah-mudahan datangnya hujan ini menjadikan riz, rizki yang betul-betul rizki, rizki ketenangan, keamanan dan kenyah kenyamanan gitu kan rezeki falat aja alu kalau sanal sudah mendapatkan rezeki falat aja alu lillahi andadah wa antum taalamun maka jangan jadikanlah kalian itu sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala andadan jadi rezeki yang sudah Allah berikan Langit yang sudah Allah ciptakan, bumi yang sudah Allah hamparkan, ini dengan segala isinya, dan kamu jangan menjadikan sebagai Anda dan sebagai perbandingan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Umpamanya, kita ini menjadikan perbandingan bahwa kita ini punya harta. Kita cintai harta, jangan kita seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita tahta jangan seperti mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam ayat yang lain disebutkan wa mayyata khirilah dan ada orang yang mengambil bahwa kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sama dengan mencintai hara mencintai harta Waminan nasi maya mayat takhidu mingdu nillahi angdada yuhibu nahum Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahawa ada manusia itu sebagian manusia yang mengambil bahawa selain Allah itu menjadikan apa menjadikan persamaan sekutu Allah sehingga Yuhibbunahum nahum kahubillah mencintai mereka itu mencintai harta mereka itu seperti mencintai Allah Subhanahu tidak ada bedanya gitu. Ada orang yang tidak bisa membedakan. Saya cinta harta sama dengan mencintai Allah. Saya cinta tahta sama dengan mencintai Allah. Enggak ada bedanya. Itu orang seperti itu. Nanti orang yang kaya gitu Pak akan bingung banyak. Bingung ketika kita diundang oleh Allah sama dengan keuntungan dunia. Ini jam segini ini harus sholat tapi ada nih sebuah keuntungan transaksi susah. Okey, mana yang harus kita dahulukan apa kita urusan dunia apa urusan akhirat. Ya kan? Nah kalau seandainya kita ini cintanya sama dengan cintanya kepada Allah itu sulit pak. Sulit apa? Sulit meninggalkannya. Maka Waladzina amanu asyaduhuban lillah. Orang-orang yang beriman betul kepada Allah Mah itu asyadun huban lebih mencintai Allah dibanding dengan mencintai dunia ya sok tanamkan cintakna ke Allah sing tini mang cinta karena harta Harta mata sabaraha harta bisa diusahakan, harta bisa diinkeken, harta bisa ditunda, ya. Tapi kecintaan kepada Allah, Allah ketika mengundang, siap sami nawatona, sabar saya hidup saya mati saya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, itu Pak. Jadi tanamkan di nama orang teh, sok Abdi Magusti, Abdi Gusti, saur gusti ini, init, init saur gusti entong entong, saur gusti sujud sujud, saur gusti tehe tehe, itu. Jalma sami na'wa atona Gesiap menerima apapun Perintah Allah subhanahu Matak istiqomah insya Allah, ya. sok Istiqomah istiqomah ngaji Istiqomah dikir Istiqomah berjamah Istiqomah sholat Itu yang sulit untuk mempertahankan Jadi tidak lepas kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah mengistiqomahkan kita Allah memperkuatkan keimanan kita Allah mempertahankan keyakinan kita Yang ada di dalam kita Dada masing-masing Mungkin hanya itulah Bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah Mudah-mudahan Pak ya Walaupun hanya sekedar ngobrol gitu kan Mudah-mudahan ini menjadikan jalan ke surga Ya Pak Haji Jalan ke surga dengan ikhlas dan karena Karena Allah insya Allah Pak Jadi surga itu tidak terlalu banyak sebetulnya penghuni Karena sulit Pak ya Sulit mencari keridhaan Allah subhanahu hanya orang-orang yang tertentu, yang ditentukan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah, semuanya ada kita ada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus bisa bangga dan bahagia karena Allah sudah memilih kita ya. Sering saya sampaikan, tidak satu orang pun yang lagi sujud terkecuali itu sedang disujudkan oleh, wes guring supaya naik syukuran ke Allah. Tidak seseorang pun yang lagi dikir terkecuali sedang didikirkan oleh Allah ya. Tidak ada seorang pun yang lagi sholat Terkecuali orang itu sedang disolatkan oleh Allah gitu kan? Semuanya sedang digerakkan oleh Allah Semua sedang ditibakan oleh Allah Maka Alhamdulillah Kita sedih kalau seandainya kita lagi masyiat Seorang pun tidak ada yang lagi masyiat Terkecuali itu sedang dimasyiatkan oleh Allah Kalau kita sedang masyiat berarti Ku Allah sedang dibenduan ku Allah Dibenci ku Allah dirahmati Karena Allah menciptakan kita lagi masyiat Labimun karot Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada khususnya yang masih taat kepada langkah-langkah Rasul sunnah sunah Rasul mengikuti perintah Allah mudah-mudahan istiqomah amin panjang umur beri sehat walafiat barokah rezekinya banyak dan barokah dimudahkan seluruh pekerjaan anak-anak dimudahkan seluruh keinginannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga ibu dan bapak hajat-hajatnya dikabul anak-anaknya soleh dan solihah, anak-anak soleh dan solihah, anak-anaknya soleh dan solihah, ya Allah yang mencari ilmunya semoga dimudahkan oleh Allah dibukakan hatinya oleh Allah dibukakan fikirannya oleh Allah dikuatkan hafalannya oleh Allah dan orang tuanya yang mencari kiswah dan nafkahnya semoga di Mudahkan rezekinya oleh Allah, dijauhkan dari berbagai ujian dan malapetaka yang di luar kemampuan kita semua. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahi kami. Ya Allah, ya Allah, rahmati kami. Ya Allah, ya Allah, tutupi segala keinginan kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, istiqomahkan pengajian kami, istiqomahkan ibadah kami, berjamaah kami, sholat kami semua. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, Rabbana. Atina hasana, wa fil azabanar, alal mursalin, rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin subhanallah. Kita yang pertama, yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas, Ani, Anib ni Abbas, rohnya tuh sallallahu alaihi wasallam saudah, wali wa uhu abiat. Saya nggak usah ini, ya, insya Allah ya. Oh, artinya baik, ah, baik terima kasih.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 suci bendera di Nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi tinggi dari Duh